Apa perbedaan Salafi dengan roja Ya roja bukan salafi Salafi bukan roja gitu aja Beres ya. Barakallahu mereka Nasolah salam al-afiyah Wahidayah lanawalahum Wali jama'il muslimin Mereka merangkul siapapun Yang mereka anggap bisa Menguntungkan mereka Dalam urusan Kegiatan-kegiatan mereka Sehingga Al-arifi yang khawarij Masuk dalam roja Dulu Kemudian ketika sudah ketahuan Coret ya. Ali Al-Hasan Al-Halabi Yang juga ditahdir oleh para ulama Yang sempat makin kesepakatan Dan membela atau memuji Syiah di negerinya Juga ikut bicara Diundang acara mereka Bahkan Orang yang terlibat dalam partai juga ikut di dalamnya, bahkan kampanye. Apakah ada salafi kampanye? nggak ini ya sudah, sangat jelas perbedaannya. Tokohnya yang berkata di TV Roja, pilih nomor satu. Terentang, dan masih banyak yang menyimpannya. Bukti, nih, apakah ini salah sih? Ikhlani ibn Nahazo satu, dua, tiga, atau empat, atau lima kalau berarti pakai empat nanti saya istri urusannya bukan, maksudnya partai satu, partai dua, ataupun yang lainnya kalau mereka muslimin tetap muslimin kalau mereka kufar tetap kufar jangan kemudian kita bicara tentang kampanye nomor satu atau nomor dua, nomor tiga ikhwan ibridin azzahulqumallah, kaum muslimin rahimani, warahimulqumallah itu sebuah perbedaan yang mencolok. Bahwa mereka tidak selektif dalam mengambil da'i-dainya. Bahkan da'i ada yang dari uh, Na'udzubillah, dari Sufi, Ash'ari, dan sebagainya. Yang kemudian karena simpati pada mereka, ikut bersama mereka. Ikut bicara di majelis mereka. Ya'udzubillah, ada pun... Salafi seharusnya dia berpegang dengan kitab buat sunnah dengan pemahaman salaf. Mansara sahabat. Yang berarti mengikuti para tabi'in dan tabi'ihim. Dan berarti mengikuti para imam-imam ahli sunnah. Dan berarti berjalan bersama para ulama ahli sunnah. Dan tidak mau kemudian mereka mencampur adukan antara ahlul hawa dengan ahlus sunnah. Atau ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah Dan gak akan mereka kemudian mencampur andukan antara dakwah dengan kampanye Itu kampanye bukan dakwah Dakwah bukan kampanye Jangan pakai tunggang-tunggangan Jangan pakai dicampur adukan antara keduanya